Hai Hai Hai Pernahkah anda mendengar ungkapan jangan pernah bangunkan macan tidur artinya kurang lebih seperti ini nih jangan pernah membangkitkan kemarahan seseorang namun ungkapan itu ternyata benar-benar nyata jika anda membangunkan seekor macan atau harimau harimau atau macan memiliki sifat yang cukup agresif ketika diganggu mereka bahkan bisa menjadi sangat buas dan tak terkendali ketika menyerang Seorang wanita Thailand yang bernama Waras Chaya Akara Chayapas, menjadi sasaran kritikan netizen usai mengunggah foto saat memegang testikel seekor harimau yang sedang tidur di kebun binatang Chiang Mai. Untungnya, harimau itu telah dibius sebelumnya sehingga tidak akan membahayakan turis yang ingin berfoto dalam jarak dekat. Waras Chaya dihujat netizen karena dia mengklaim sebagai penyayang binatang, tapi justru membenarkan aksi pembiusan ke harimau demi konten. Dia juga disebut tidak menghormati kucing raksasa tersebut dengan memegang bagian vitalnya. Apalagi jika harimau tersebut mengamuk dan menyerang pengunjung, maka harimau itulah yang akan menerima akibatnya. Mendapat kecaman bertubi-tubi, Waras Chaya akhirnya menuliskan klarifikasi di akun media sosialnya. Waras Chaya menegaskan bahwa dia hanya menyentuh testikel harimau tersebut, bukan meremasnya. Tidak ada yang ingin mati karena meremas testikel harimau aku hanyalah pecinta bagian tubuh lucu dari kucing, katanya di akun Facebooknya. Waras Caya mengatakan bahwa dia mengikuti peraturan kebun binatang dan juga arahan dari petugas demi keselamatan dirinya dan juga hewan tersebut. Sebelum menyentuh dan mengambil foto, aku telah meminta izin. Petugas juga telah memastikan bahwa harimau itu berada dalam mood yang baik. Cuma butuh 3 detik dan aku tidak mencubit testikelnya seperti yang diberitakan media waras saya heran kenapa hanya dia yang dipermasalahkan padahal banyak orang sebelumnya yang juga berfoto dan memegang testikel harimau tersebut akibat peristiwa ini kepala kebun binatang mengatakan bahwa sekarang pengunjung tidak lagi diizinkan berfoto sambil memegang testikel harimau pengunjung masih boleh menyentuh bagian lain dari tubuh hewan selama ada petugas yang mendampinginya eh tapi tunggu dulu Sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Harimau adalah hewan buas yang hidup di alam liar Kemampuan berburu dan membunuh hewan satu ini tak usah diragukan lagi Selain memiliki kemampuan berlari kencang, harimau ternyata memiliki kemampuan untuk melompat tinggi Hal itu dibuktikan dari sebuah insiden di mana seorang petugas kebun binatang tewas di bangsa harimau. Seorang petugas kebun binatang Shanghai, China tewas diterkam seekor harimau ketika dia sedang membersihkan kandang hewan buas itu. Menurut informasi, harimau yang berusia 9 tahun itu menerkam lalu mengoyak-ngoyak petugas itu hingga tewas. Petugas berusia 57 tahun bernama Chou itu sebenarnya akan pensiun dari pekerjaannya dalam tiga tahun. Penyebab diterkamnya Chow kemungkinan besar karena dia masuk ke kandang harimau itu sebelum hewan itu diberi makan. Namun pihak kebun binatang membantah harimau itu menyerang karena lapar. Pihak kebun binatang Shanghai mengatakan, belum pernah ada peristiwa serangan harimau di tempat itu. Dan harimau tersebut tidak akan dibunuh setelah peristiwa mengenaskan itu. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian,